Halo, selamat datang di channel PT Radius Elekondro Electric. Channel kami memberikan informasi dan penggunaan alat-alat instrumen atau alat ukur. Yaitu pada tegangan kerja rendah atau pada tegangan kerja tinggi. Dan beberapa alat teknik maupun safety yang akan kita bagikan di channel kami. Oke, perkenalkan nama saya Diki. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan alat klemeter untuk merek Kyoki tipe 3280-10F. Pasti banyak yang nanya dan belum tahu tentang alat ClayMeter ini kan? Kegunaan dari alat klemeter 3280-10F strip yaitu Mengukur arus AC dan tegangan AC-DC Dan resistensi dan pengecekan sambungan atau continuity Oke, keunggulan dari alat ini adalah drop Proof Atau tahan banting, tahan jatuh dari jarak 1 meter Dan ini ringan dibawa kemana-mana dan ini untuk pengukuran yang sangat minimalis Jika di daerah tempat yang sangat sempit Itu mungkin masih bisa untuk mengukurnya Untuk kemasannya sendiri itu cukup aman untuk dibawa kemana saja Oke sekarang kita coba buka satu persatu untuk alat 3280 strip 10F Oke sekarang kita buka dusnya Oke setelah kita buka dusnya ada tas kecil untuk kantong alat 3280 strip 10F nya Oke bisa dilihat dan terdapat manual book untuk dibaca-baca jika perlu. Oke. Sekarang kita buka tasnya di dalam sini terdapat pastinya alat ada alat untuk tiga strip 10 nya bisa dilihat. Kemudian di dalam tasnya itu terdapat propnya juga. Sekarang kita akan cek untuk spesifikasi pada alat 3280-10F ini, alat ini mampu ukur arus AC sampai 1000A dengan akurasi 1,5% reading dan 5 digit. Dan untuk tegangan DC-nya sampai dengan 600V dengan akurasi 1,3% reading 4 digit. Oke, untuk review spesifikasi untuk alat Klemeter 3280-10F-nya, sudah saya bahas di sini. Sekarang kita akan memberikan cara penggunaan dari alat Klemeter 3280-10F-nya. Oke, di sini saya menggunakan simulator ini untuk penggunaan alat Klemeter 3280-10F-nya. Oke, kita buka ya. Ini salah satunya untuk simulator KM3280F Sekarang kita akan mengukur berdasarkan fungsi pengukuran pada alat KM3280-10F ini Pertama, saya akan mengukur arus AC Tinggal putar saja ke arah arus AC di alat KM3280-10F ini Oke, kemudian kita tinggal kalungkan saja pada simulator ini. Kita lanjutkan. Setelah dikalungkan, didapatlah hasil pengukurannya. Kemudian kita tekan hold untuk menahan hasil pengukurannya. Penjelasannya seperti ini. Di sini ada dua kabel yaitu kabel line dan kabel netral. Kabel line mengalirkan arus dari sumber ke beban. Dan jika netral, adalah sebaliknya. Kita umpamakan kabel ini mengalirkan arus sebesar 5 ampere, Sehingga, plus 5 ampere di line, dan minus 5 ampere di netral. Jika kita klaimkan keduanya, maka, nilai arus yang terbaca adalah 0. Karena nilai arus pada line, ditambah nilai arus pada netral. Untuk perhitungannya, Minus 5, plus 5 sama dengan 0 Ampere Selanjutnya kita akan mengukur tegangan AC Dan jangan lupa untuk selalu menggunakan safety glove Oke okay? Untuk tegangan AC Kita melakukan pengukurannya dengan menggunakan kabel ini Kalian masih ingat untuk kabel ini? Kabel ini yang terdapat di dalam tas bersama dengan Clameter 328010F nya Lalu kita sambungkan saja prop ini Ke main unitnya Seperti ini dan jangan lupa untuk mengatur switch-nya ke arah voltage. Karena prinsip pengukuran tegangan adalah paralel, maka kita langsung saja sambungkan probe-nya ke sambungan paralel tersebut. Kemudian di sini ada hasilnya. Kita lalu tekan hold. Untuk pengukuran tegangan DC sama seperti pengukuran tegangan AC. Caranya, kita sambungkan saja propnya ke main unitnya seperti ini. Oke, kemudian jangan lupa kita setel untuk switch-nya ke arah tegangan DC. Kemudian, untuk mengukurnya, kita tinggal sambungkan saja untuk probe hitamnya ke kutub negatif terlebih dahulu, kemudian. Untuk probe merah, kita masuk ke kutub positifnya, dan kita untuk menahan nilai pengukuran, kita tinggal tekan hold. Oke, sekarang kita akan mengukur resistensi atau tahanan. Pengukurannya sama juga, dan kita di sini mempunyai contoh untuk resistor. Kita bisa lihat di sini. Oke, sekarang kita langsung untuk mengukurnya ya, dan jangan lupa untuk mengukurnya, kita pindahkan. Untuk mengukurnya, kita tinggal paralelkan saja di resistornya. Oke, di sini terdapat untuk nilainya sama dengan di resistornya 0,5. Untuk fungsi continuity check yaitu pengecekan sambungan pada terminal atau kabel. Kita tinggal letakkan kabel probe-nya ke terminal atau kabelnya dan kemudian kita cek sambungannya. Oke, sekarang kita praktekkan. Oke, di sini kita ada main unitnya. Kita tinggal putar switchnya nya ke resisten atau continuity, kemudian kita tekan switch untuk fungsi continuity-nya. Kemudian kita cek dulu untuk kabel probe-nya. Di sini terdengar ada suara, berarti menyambung. Oke, sekarang kita langsung mencoba mempraktekannya pada alat simulator ini. Oke, sekarang kita masukkan probe merahnya ke arah. Di sini terdengar suara wazer artinya antara titik 1 ke titik dua menyambung Oke sekarang kita mengecek untuk pada titik kabel yang tidak tersambung di sini ada titik ini dan titik ini adalah kabel yang tidak tersambung kita akan mengecek pada titik tersebut Oke, kita coba Oke di sini tidak ada terdengar untuk wazernya pada artinya pada titik kedua tersebut tidak ada sambungan sama sekali. Pada pengukuran resistensi dan continuity check, ada yang harus perlu kita perhatikan. Ketika alat ukur berada pada fungsi pengukuran resistensi dan continuity check, jangan pernah untuk mengukur tegangan, karena akan menyebabkan short quid Ada lagi keunggulan dari 380-10F ini, yaitu drop proof. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tetapi drop proof ini hanya sampai dengan 1 meter saja. Mari kita coba. Dan bisa dilihat, alat ini masih berfungsi dengan baik ya Sangat tangguh kan? Dan juga bentuknya sangat compact untuk dibawa ke mana-mana Selain alat ini mampu mengukur sampai 1000 Ampere Alat ini bisa di atau ditambahkan opsional yaitu dengan menggunakan Flexible clamp Sensor Dengan Flexible clamp ini, range pengukuran dapat di upgrade atau dinaikkan sampai 4200 Ampere Sangat besar sekali bukan? dan juga dengan bentuknya yang fleksibel kita bisa langsung mengkalungkan klaim ini pada sisi kabel yang sempit dan perlu diketahui juga bahwa alat ini mampu dioperasikan dan disimpan di suhu terendahnya sampai dengan minus 25 derajat celcius dan alat ini juga mampu di suhu tertinggi sampai dengan 65 derajat celcius. Oke, sekian untuk review dan cara penggunaan dari alat Klemeter 3280-10F-nya. Untuk lebih detailnya, dengan alat-alat yang kita review, langsung saja cek di deskripsi atau ke WhatsApp kami aja. Oke, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like-nya ya. Ditunggu untuk review alat-alat lainnya di channel kami. Terima kasih. Sampai ketemu di video lainnya.